Yang sedang nonton selamat datang di S3 Kuliah Perfitnahan Coba bayangin misal coklat dan merah ke kanan Berdua yang lain semua ke kiri Coklat bunuh hitam Habis itu dia bilang Gue liat biru bunuh si hitam Padahal si biru di electrical. Gue vote biru Gue vote biru kenapa Gue ga, gua gak, gak suka warna biru Gue gak suka warna biru gue punya merah Dua pertama mati itu biasa buat cari yang dicurigai gak default, dicurigai dulu ooooh lu lu, padahal ini bukan orang-orang biasa kita PvP family cu. semua dari kita mencurigakan cuy. every single one of us itu mencurigakan semuanya banjingan dari kalian dan pertanyaan pokoknya kita belum main dan lu udah menuduh gue sebagai impostor lu, lu umpama crewmate pasti third impostor juga tuh. bukan, bukan sebagai impostor third impostor woi, gimana padanya woi, yeso ini ya Fahriwi, buana Fahri gagal kawin ini <laughs> <laughs> yang satunya itu ada yang nge-share hentai terus tuh lo itu Fahri Wibu aja. Jadi untuk yang tidak tahu, kita kenal sama tiga orang Fahri. Fahri gagal kawin, Fahri Wibu sama satu lagi Fahri Sales Oppo. Ini, <laughs> ini Fahri Sales HP. <laughs> Seratus <laughs> apa? puluh, oh, ya Vivo. oh, oh, oh, oh, oh, oh, Aduh salah merek, maaf, hey, hey, lo mau oh, ke tips-tipsnya sekarang, atau lo mau goblok aja!" terus kita belajar, lo goblok, lah, ngapain lo kalau orang tuh lagi makan ngumpul ngumpul di restoran itu pasti ada yang bilang goblok, lo goblok, dulu kalau gua di sini sebagai pemilik Discord, gua bilang otak lu lo kesampingin dulu <laughs> Kayaknya orang yang dapat fitnah dia bajingan di, di real life-nya itu. Yeah. Pokoknya ntar kita ngingetin aja nih main di stream gue jadi impostor, terus menang. Pokoknya kita tau dia in real life-nya bajingan. Tapi anjing Oh, kita udah bisa bedain mana biru mana hijau. Oh, bener juga, bener juga, bener juga. Lu pake warna green, lu nike cyan Gue pake cyan, nike green. Ya nah, oke okay, siap siap siap. Siap. siap. siap. <laughs> kan yang bajingan itu sih piana. Iya. Kok hut nasi nih Kim? Carbarnya apa? Asia? Enak, enak, enak enak. Oh enak. Oh. Enak. Siap. oh. <laughs> Tadi dia bilang oh. kalau Amerika dia sendiri kasih ya. Oh. Carbarnya. Tanya udah dibuang kan. Tidak ada. <yang> <laughs> Tidak ada. Mute Mute miet miet miet miet miet miet miet miet Jangan ngomong. Woi gila gue belum masuk anjing wah ngaco gue belum masuk piling gue ga enak nih Ah, ah, ah. gue dari tadi ngapain sih bre? nah siapa nih? bentar bentar badannya ada di elektrik badannya ada di elektrik eh, terus? kan gue dari admin abis ngeliatin yang benerin oksigen terus gue turun ke bawah gue isi bensin pas waktu itu kan gue mau kelarin puas yang ada di elektrik ngeliat badinya di situ, di dekat venti Eh, kayaknya sih imposternya masuk venti. Ya sebutin oksigen uh. ke weapon. Gua ngecek dulu ke bawah. Jangan gua uh. please sebutin warnanya. Gua... Jangan, gua, jangan gua, jangan gua. Gua mau nyebut dulu cok. tadi dari ya. dari security sih gua. Gua nggak liat siapapun lewat ke arah reaktor. Cuma lu bilang banyak. aja gua enggak tahu lalu apa. Gua skip, gua skip, gua skip, gua skip, skip. Masih masih terlalu ambigu, gua skip, gua skip. What am I supposed to do here? Gue wow, ngapain ke sini nih? Wait, wait, what? <laughs> lo si Gua ditinggalin anjing babi. Nah, <tuh>. lo bentar, mapernya bisa dibuka di gak di sih? Pengen si? nemu badannya, tapi gue cuma bapak sana sama cua emput, uh, hmm? sama si Tom antara emput atau enggak. Cua, lu nemu mayat yang mana? Aduh gua lu, lupa lagi. Gimana? Gua gua gak hafal nama tempat. <laughs> Pokoknya bus gak, tempatnya. Gak, lu, lu nemu mayatnya. Nah, lu nemu mayatnya, nah, lu nemu mayatnya nah, yang warna apa? Ungu, ungu, eksklusif, eksklusif, eksklusif, eksklusif, eksklusif. Ketok-ketok kok. Gua pengen ngomong. gue ini si Boruto ngepot mulu dari awal. Kenapa nih? Hmm. Gua curiga nih. Hmm. Tadi dia nge gue gua lagi. gue masih skip dulu hmm. ya. Tuh. Hmm. Iya sih si Boruto ngepot juga. Oke okay, oke okay, lanjut hmm. mute, lanjut mute, lanjut mute. Disconnect konek tolo ah kamera? Hampus lo karma lo ketinggalin gua anjing. No kan apa kata gua? Apa kata gua kan cua, kan Cua kan bener kan impostornya kan? Hahaha. Hahaha. Hahaha. Oh oh right, Lope gobloknya gua ngikutin Vian terus gitu loh, terus Abis itu gua hilang si Vian gak kerasa anjir dia, adoh. Adoh. Si Andre itu dekat-dekat gua udah itu mati Masalah tadi gua juga curiga si Andre jangan-jangan Ini orang ngikutin gua ngapain nih? Ini imposter nih <laughs> <susur> Gua ngomongin-ngomongin gua, <susur> gua ngikutin Vian mau buat takut, takut. <susur> aku takut-takut <susur> Gua dipacok ternyata Eh tadi bukannya 9 orang Gua DC Toko DC Ini mau diplayin. Hah? Oh, Aku udah cepat sudah dibun, ya Allah. Lama, wow udah cuk. Oh. Oh. Jadi impor lagi eh, ya tuh? Udah. Gue disconnect sumpah. Ah, ya. Ketemu di mana? lihat ah, di, di elektrik. Ini impostornya main-main yang lampu, itu yang putih Itu yang pink udah, udah fitnah tuh, yang pink udah fitnah tuh, impostor barbar katanya, gue ikut ah Iya sih, tadi, tadi tadi, Aduh. tadi aku lihat yang warna biru juga gitu Gue skip deh, ya, tadi gue liatnya, eh, gua skip gua sekarang liat. ini tadi yang baru masuk, yang baru masuk itu siapa tadi Yang baru masuk sama. tadi siapa, kalau misalnya tadi-tadi tadi mah bisa aja kan di, di, udah di kill duluan Cuman pas lagi pink udah masuk, langsung ada yang mati aku masuk pertama aku masuk pertama kak aku masuk pertama tadi iya aku tahu, tahu ya cuman kan pas lagi ping baru masuk langsung ada yang mati aku masuk pertama terus udah gitu biru masuk nah udah nah. gitu pun lagi benerin nah iya cuman pas lagi itu kan ping langsung masuk terus ada yang mati ayo ayo, lo. ayo lo. aku aku ayo tidak lo. tahu apa-apa ya. aku di admin lo skip deh Selfread ayo virung ah gue sih ping ah <laughs> enak lah nawan no masih cek nawan masih cek ikut wah ini roomnya udah kelar belum gua udah didoain didoain Andre tuh langsung deceng tuh? Let's go to the admin. Itu yang rock rock bizmu ro yeah. siapa itu? Gua. Let's go to admin. Nah lu. What? I ayo <laughs> Biro, Biru. Di mana ketemunya tuh? Aku, aku lagi di admin, aku Tuh. lagi di admin Gua sama Rock, gua sama Rock gua gua, gua, gua gue coklat, gua coklat. Apa, Biru sama Biru, biru. Sama Gua sama Rock, gua sama Rock lagi jalan-jalan doang lagi jalan. Gua mau tanya sama Biru dong Ada kata-kata terakhir cuy Gua agak ada di MadBuy Fix, hmm. udah Biru Maaf, ngapa lu bisa ngomong gua? Say, dengerin dulu Gua liat lu sama item mau masuk elektrik Gua di belakangnya yang item Lu dari elektrik itu, bisa ya? ke belas, lewat belas, hitam lah tiga kan kan belas, udah mati tiga belas, tiga belas, tiga belas, tiga yang tadi tuh yang putih yang mati. Yang Lo yang bilang eh terus sekarang putih gimana sih? Lah, Yee, yang yang pertama mati itu putih. Yang... Bukan tadi kawasan de kawasan de pertama mati putih. Oh, gua nemu mayat, gue yang nemu mayat, gue yang nemu mayat, gue yang nemu yang mayat. Nih jangan-jangan self report nih anjing, self report, ya, self report, kurang, nah, Andre, ini self report, biasanya ya, self report saya belakang nih. Belakang ini soalnya dari tadi dari, dari, dari, dari, dari Andre, paling awal mati tuh si Andre Andre pantas. Kalau kalian pot gua ini impostornya tinggal double kill kalian kalah Gitu aja Ya udah sekarang gini aja Tempat Gua ada di Mad Bay Dari electric ada perc ke, ke Mad Bay Gika Dalam waktu sekian detik Lu dari electric bisa ke Mad Bay Gika ga lu? Siapa tuh Logika juga ga lo? Bisa, bisa aja lu Selep Apa? Seleport Dalam waktu berapa detik Lu Tadi. bisa ke Mad Bay lewat mana? Buat tanya Lah? Gua kagak ke electric sih? Oh ius Gua di belakang lu kok Gua kan di storage Gua kan liat lu Gimana? enggak gua nemunya yang hitam, gua nemunya yang hitam di pas mat pintu masuk masuk elektrik, pot aja gua, pot aja gua, mm. Buat, gua pot coklat, <tik> gua pot biru, gua pot biru, worth skip dua, nggak ke foto? Bye bye bye bye bye bye, si, si? <tik> Satu lagi? apa lagi, si? apa luffy, apa luffy, gua tahu, ini cerlokoms boy. Bahaya nih, emang ini manusia, ini manusia, manusia kampret, bahaya nih. Sorry meeting, sorry meeting Yes kalau Gue mau nanya sama, sama MP2, si Hock, oh, misi misi yang hijau apa aja ya kalau boleh tahu? Misi yang hijau apa aja? Ini ngiting dari tadi, nah, apa, langsung mokot aja lho, kadang, Mayat diem Pas pertama aku nge-misinya, nge yang di atas kanan tuh yang nembak-nembak gitu Nembak batu 20 biji Terus yang sekarang barusan, lagi nge-swipe card Sebelum meeting lo misi apa? Card. Meeting lo misi apa? Swipe card cuy, admin, admin kan? Swipe maksudnya... card? Udah DC Gua mah curiganya pink cuy Gua sih dari tadi lagi di tempat yang ini aja apa namanya Yang ngecek-ngecek itu Ngecek-ngecek orang-orang ada di mana aja Orang gua mah cuma ngikutin asal-asalan Security Ya security Berarti pink nih mah Feeling gua sih mengatakan pink ya Dari tadi dia ngevote itu. Gua masih DC boleh ngomong gak? Mayat gak boleh ngomong Mayat gak boleh ngomong Hahaha Mayat gak boleh ngomong Lu terijek gua balikin kata-kata lu anjing Eh gua Gua detektif man Wah, salah. Biru, bunga, biru muda, cuy. Kabur. Yes, <tuk> mantap ah, banget, Ti. Uh, lo lo umpama pasti tet impostor juga, tuh. Bukan bukan sebagai impostor. siapa <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> nah. itu siapa imposernya? Terakhir siapa impostornya? Weh. Sipian, Sipian. pian pian belok ya bersama lain padahal <gir>